Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek. Karena memang tempat beramal. sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita cerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Allah, oh gak apa-apa. Namanya juga dunia.